Oke Pak, kembali ke bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak bagaimana cara mengatasi source di OBS Studio yang tidak bisa di-resize atau mungkin tidak bisa uh, dipindahin gitu. Tapi bukan kelok kayak di video sebelumnya gitu. Jadi misalnya kalian uh, saat kayak gini ini nggak akan Uh, terjadi apa-apa kalian resize juga ya itu nggak uh, terjadi apa-apa gitu nah jadi untuk cara mengatasinya adalah sesimpel kalian cukup tinggal pastiin aja source mana yang mau kalian ubah ukurannya atau mungkin mau kalian pindahin itu harus benar ya contohnya di sini yang munculnya di sini kan atau yang sedang dipakainya adalah display capture kalian tinggal klik aja display capture jangan yang lainnya atau mungkin yang game atau mungkin window capture atau mungkin speaker gitu ya karena cross speaker juga nggak bisa di resize juga sih ya jadi kalian cukup tinggal pastiin aja yang benar gitu dan tinggal kalian bisa saja kayak gitu-gitu baik bagaimana uh, adalah scene gambar atau mungkin video atau mungkin display capture atau mungkin game ya kalian tinggal pasin aja gitu uh, dan udah gitu doang sih untuk cara mengatasinya gampang banget dan sesimpel itu aja semudah itu dan uh, di sini mungkin kalau kalian pengen uh, si gambarnya ini pengen balik lagi ke awal gitu tinggal kalian Klik aja untuk kontrol F gitu, atau mungkin CTRL F, kalau di Google Chrome mungkin untuk Find mungkin ya. Jadi shortcutnya sama, tapi fungsinya beda, tinggal CTRL F aja, dan nanti akan balik lagi ke semula. Dan ini jadi cukup segitu doang sih untuk videonya, dan thanks for watching, bye-bye!